Soalan Yang tu saya tanya Tak ada nuk kepada jawapan Tapi dia tanya nak tahu Hubungi dengan kejadian Langit Kejadian mala dan siyah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون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 Ayat 71 sampai 73 Suratul Qasas. Dua tiga ayat ni adalah hubungnya dengan soalan yang tu hai tanya tak ada nok kepada jawapan tapi dia tanya nak we tahu. dengan kejadian langit. Kejadian malar dan siang. Kalulah Allah hujadi malar ni sokmo sampai ke hari kiamat. Kalau saja. Sapa nak buat mari siang hari. Apa munasabah ke dak? manusia duduk di dalam gelak so'amu, sapakah hari kiamat bapa kamu tak dengar, bapa kamu tak guna pendengaran kamu hey manusia yang kedua, kali sekiranya Allah jadikan siyah hari curah so'amu, sapakah hari kiamat siapa nak buat mari malah maknanya siapa yang kuasa selain daripada Allah Ta'ala nak buat jadi malah bapak pun tak tengok. Lepas tu Allah bayak dengan limpah kurnia Allah taala jadikan male untuk kamu berehat. Jadikan siang hari untuk kamu cari limpah kurnia rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu semoga kamu bersyukur. Alhamdulillah. Cuba kita tengok maksud dia supaya saya duduk ayat saat ini katakanlah bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan malam kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat Tuhan yang mana lagi selain dari Allah yang dapat membawakan cahaya yang menerangi kepada kamu Tuhan nak tanya sini ya. Tuhan mana lagi selain daripada Allah yang boleh jadi siang hari ni ada. Kalau dia buat malas. Susah bagi manusia. Mana nak tidur. Mana nak kerja. Mana go tu mana ni. Supaya juga ayat berikutnya. Kalau lah tuher buat siang hari sohmu. Maka tak munasabah. Dengan hidup manusia 24 jen. Dia kenadanya. Rehat. Tidur. Kerja. Amal ibadat gejalas situ gewak go tu buat sebab tu dunia Allah Taala buat 24 jam ni ada yang Malaysia mengikut keadaan negeri masing-masing ada setengah-setengah negeri tengah hari panjang pada musim-musimnya setengah-setengah negeri tengah malam panjang mengikut musim ada setengah-setengah negeri ner bulan ceroh sokmo ni boleh gelak semua seperti negeri-negeri yang duduk di Kuala Luka ni dengan Kuala Kualok, mengikutkan dunia yang dia yang musing jimari sebab tu lah, dunia dia bulak Allah Ta'ala jadi dunia ni Duk musing diri dia sendiri dalam masa 24 jahre itulah Allah raya di dalam surah Yasin wa kullun fi falakin yasbahun semua bita matahari boleh Duduk musing dalam kocor dia. Yang supaya dengan duduk musing. Ataupun duduk bernih. Sampai ke matahari pun Allah raya juga. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ Matahari itu duduk musing pada tempat dia. Bukan dia duduk. Duduk dia panah cara dia. Ada. Bahkan diri dia sendiri pun, Dia duduk musing juga. Tidak ada makhluk yang Allah Ta'ala buat ni pasal hidup dia, walaupun kita tengok bita, orang kelik dan tak kelik. yang bila kita ngaji dalam wicah, witiasat adanya daukro, adanya daurak ada seng ada, ada, ada, ada cahaya, tidak ada cahaya dan semua tu adalah kejadian yang Allah Ta'ala buat nak, nak menunjukkan bahawa adanya keser-keser terhadap makhluk-makhluk dia yang dia buat Tuhai buat atas dunia ni, ada pokok kayu, ada air dan sebagainya. Buat air lebih banyak daripada bombing lagi. Bombing ni kena nisam, tapi buat air banyak. Sebab apa tu? Adanya hikmat kepada manusia. Dan semua kejadian yang dia buat, sama ada pokok kayu, angin, awir, air dan sebagainya, adalah untuk manfaat kepada manusia. Masya Allah. Nah, sebab tu Allah Ta'ala tanya. Tuhan yang mana lagi selain dari Allah yang dapat membawakan cahaya yang menerangi kepada kamu. Maka mengapa kamu tidak mahu mendengar secara memaham dan menerima kebenaran. Ini dia tanya. Dia tak ada nuk kepada jawapan. Ulama mari duduk hura ya ayat ini dua-dua ayat ni dah iaitu nyebab apa Allah Ta'ala mula ayat 71 dengan mala lain lain artinya mala sebab apa sebab dalam Islam ni ia mula hari, ia mula mala ia mula matahari jatuh tu. sebab tu kita nak mula raya mula posa, mula hari baru ketika matahari jatuh habislah hari dia mula, mula hari baru tu tapi sakun Dunia dia kiranya pukul 12 malam Pukul 12 malam tu Wala sun sun Cuk sun sun Bukai wala yi, sipsi, Sungguh katanya orang pergi Katanya wala yi sipsi nalika Tapi hak sebenarnya Habis dah Pukul 23 masuknya pukul 24 Tapi dia kiranya Kosong kosong cuk kosong kosong Lepas tu, pukul 1 Pukul 1 tu dia panggil Pukul 1 pagi Ha Hukus satu pagi, masuk hari baru, tu hak dunia. Tapi dalam Islam Allah Taala ghaib eh, ni adanya hikmat dia mula di waktu malam. Apa tu? Lepas pada tu, siang hari. Sebab dalam Islam saya ulang sekali lagi dak, dia mulanya mula waktu malam hari baru. Apa tu? Allah ghaib bila mula dengan malam, afala tasmaun? Bakpo muntak dengar? Tak guna pendengaran kamu. Sebabnya, Waktu siyah hari, Manusia dapat tengok. Ayat yang ke-72 ni, Afhala <tut> tubuh sirun. Yabayat ha siyah hari, Siyah hari manusia boleh boleh tengok. Tapi apabila sebut hamaleh, Manusia tak boleh tengok. Ni jangan kita gambar zaman-zaman lah ni lah. Zaman lah ni pelitor curuh. Pada zaman dulu, gelap-gelamak bila waktu malam dengar banyak dengar quran eh. dengar baca air sendiri tak munah sabah tengah-tengah malam nak tengok tapi dengar alhamdulillah inilah hikmat yang Allah Taala royak sosa di dalam quran eh. kadang-kadang kita tak tahu lepas tu cuba kita perhati ayat ni lah dia panggil ayat yang huruf dia sama ni bagi orang hak perhati tengok oh cuba kita perhati qul araaitum hak ayat alif bawah pun qul araaitum in jaala ha tu in jaala juga sama masyaallah ni hikmah Allah taala ayat di dalam al-quran orang yang kaji ulama-ulama yang dia kaji ayat al-quran so, so so so so so sehingga dia boleh dia ya pun bukan boleh dah. Dia ya, royak di dalam kitab-kitab. Kitab-kitab tafsir utama sekali. Iaitu nya, nak dunia dengan akhirat tu hai royak samo. Beberapa kali. Ha, dunia, akhirat. Royak kadang-kadang dengan kita tak gambar, tak tak tak apa, tak, tak terfikir katanya, oh benar ni hok kita duk baca semua sebenarnya adanya hikmat dia. Saya royak sedeh, tak ada sesakok. Dengan ayat yang ada baca ni Cuba kita perhati. Dalam surah Baqarah Surah Baqarah ada berapa ayat? Eh? 280 ayat ha, Cuba kita belah dua 28 Kita belah jadi dua Ia akan jadinya Satu, empat, tiga ya, Satu, empat, tiga Allah Ta'ala raya Umat Islam ni Adalah umat yang pertengahi Wa kathalika ja'alnakum umatan wasatah Lita kunu syuhada A'alan nas Kami demikianlah kami jadikan kamu Hei umat Islam, Umat somadun. Umat harus duduk tengah Tidak sutung Tidak yon ha, tu? No, Ayat katanya Ayat ni duduk di Dalam suratul baqarah Ayat tengah-tengah Satu Empat Tiga Yang mana Alhamdulillah Ini hikmah. Ulama dia kaji di dalam Quran Ini sampai soso-soso. So -so. Bila perkat bila huruf yang ada di dalam Quran kalau ambil Quran sebuah tua aksara dia ada berapa berapa berapa ekor Melayu panggil. Daripada bismillah suratul fatihah siapa ke sing tuaสุดท้าย minal jinnati wannas sing tu huruf huruf duduk tengah dalam suratul kahfi wal yat al taf wal ya to to titik dua alif atas tu huruf tulah huruf yang duduk pengqraan alif qaf ni banyak mano alif qaf ni banyak mano sebab tu kita tengok setengah-setengah qraan -setengah dia tulis huruf perkatean tu tu huruf merah besar Wal-yata lak-tof Walayush'iran nabikum ahada Ulama pun manggih ayat katanya wal tu Ta tu adalah huruf yang duduk tengah Di dalam Kro'ay Bukit hati Kro'ay dah Ini nak no ayat katanya Kajiyah-kajiyah yang dihu, dihurai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dihurai oleh ulama Yang ia kaji daripada Kro'ay So, so, so, so, so memang jelas tapi ada cerita nakal so hok ni sebut dah pagi hari ni ni saya dengar masa duduk mengaji quran di dengan ustaz dia katanya ustaz orang arablah duk mengajar duk mengajar mengajar alquran ustaz ayyab katanya dalam quran ni ada belako patu dia ada anak murid hok pasang kurecik diklah sikit dia tanya, Ustaz, nama kita Dor dalam Kroeh. Ustaz kata ada. nama apa mung? Ia kata Kuka. Ia nama itu nama plek, adoh. Kuka. Ustaz kata Dor, nama itu kayak pan-pan gitu, ya. Boleh tanya, mung nama apa? Ia kayak Kuka. Ustaz kata gini, Mengurupai, mung lagi pulak. Aku nak wi. Nak no, ayat nama omung duduk dalam surah mana, Masya-Allah. Ustaz tu kena pergi baca Quran ayat e, di awal sudah. Baca, baca, baca, baca, baca. Tu dalam Al-Quran. Wa e. idza ra'aw tijaratan aw lawhan infaddu ilaiha wa tarakuka. Ha, duduk dalam surah Jumaat. Wa tarakuka qa'ima. Ustaz berjupa mak tu tanda. Kuka, hak mengelpas namo dia ada dalam al-Quran. Ki. Bukan mari sungguh. Makin ajaib. Tanya pula, Ustaz, nama kita ada tak da dalam al Ustaz kata ada. Tu hai saye kau mung siapa kau sebut namo mung dalam al-Quran. Batio dia. Watarakuka kita lagi ada dalam al-Quran. tu, tu nak no ayat katanya tanya. Budak orang tua kurang cerdik mana. Padahal tak ada sakup gapo watarakuka dan ha semaya jemaah yang orang-orang dak dengar khutbah nabi apabila mari apa karavan selika daripada negeri Syam sampai di Madinah sahabat-sahabat hok dak dengar dak dengar khutbah nabi itu, pakak tinggal belakang nabi watarakukum mereka itu meninggalkan engkau hai hey Muhammad pakak gi dak rebuk bage-bage hok mari daripada negeri Syam Ha, ni nak ayat katanya, saya set cerita saat ni dah, untuk jadikan sebagai, tambah-tambah gitu ya, tak ada dah jadi tafsir sangat, tapi nak ayat katanya, Allah Ta'ala goyak di dalam, dua ayat ni, adalah menjadi, hikmat yang sangat besar, yang dia buat siya dan mala, lepas tu dia tanya, tu he mana lagilah, yang, boleh bawa, siya dan mala, untuk kamu semua, hai hey manusia, bapa kamu tak dengar, dan bapa kau, kenapa kau kamu, tidak melihat. Nah, saya baca dah. Eh? Sebab tak sewi jadi tertinggal. Baca eh? ayat yang ke-72. Katakanlah lagi. Bagaimana pika kamu jika Allah menjadikan siar kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat. Tuhan yang mana kau lagi selain dari Allah. Yang dapat membawakan mala kepada kamu untuk kamu berehat padanya. Tengok. Lita sekunu. Ke apa? Lita sekunu uh, Malaya ni Allah Ta'ala buat Untuk rehat Sungguh katanya kita beramal ibadat Pada setengah-setengah Cuang Yang kita tak tidur Ataupun kure tidur malaya Seperti mana Mula daripada malaya ni Iaitunya Kita masuk ektikaf Kure kita tidur waktu malaya Untuk dapat laylatul qadar. Tapi umumnya Manusia ni dia kena tidur Kena berehat Sebab tu hair buat malam ni adalah untuk rehat. Hormon yang ada pada tubuh badan kita alik dalam ni nak lang tubik mari tu ketika kita tidur, ketika kita berehat. Ha bukan waktu kita dok tengah gerak. Dia tak tubik. Sebab tu tidur waktu malam ni adalah satu nikmat sah yang Allah Taala beri tubuh badan kita sihat dan sempurna. Perlu tidur. Walaupun kita qada tengah hari dah pun, dia tak sama dengan kita. Tidur waktu malam Alhamdulillah Maka mengapa kamu tidak mahu melihat dalil-dalil Dan bukti keadaan, ke keasaan dan kekuasaan Allah Akhir sekali ayat yang ke-73 Dan di antara rahmat pemberianya Ia menjadikan untuk kamu malam dan silih berganti Supaya kamu berhak padanya Tengok tu herayat Malam untuk berhak dan supaya kamu berusaha mencari rezeki dari limpah kurnianya iaitu nya siang hari siang hari ni untuk kita hijau cari makan jangan malah nah ingat molek buat hijau ke apa-apa nak percuma hijau nak buat kerongkang tu kerongkang ni dia ya moleknya waktu siang hari kalau malek kau malek kau ngatu kau malek kau tok rok sebab waktu tu waktu tidur nak dan juga supaya kamu bersyukur Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak-banyak Di atas Kurnia yang dia bui kepada kita Maka kita kena terima syukur Terima kasih kepada Allah nah, insya Allah akan jadi Faidah kepada kita semua daripada Dua tiga ayat yang dibaca Wallahu'alam wa sallallahu ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum sallam wa warahmatullahi wabarakatuh